satu dua tiga wow keren banget keren banget, keren banget. Keren keren ini dari kayu ya ini morning jogja jogja kita udah selesai morning ya. kita udah selesai ambilin Nah, oh, kemarin dinanya 3 hari driver ya. dong. Driver. Iya, nanti nanti. Hari ini Bapak jalan-jalan. Bang Ria, Bang Ria. Bisa driver Iya. Kalau gitu. dituntut pasti pusing nggak? Kalau pindah tempat. Okay. Kita cuma di Blengs hari ke-4 oh, di Jogja. Sih, hari ini kita mau yeah. otw Kaliabora okay. ya, gengs. Eh, ke mana? Maaf ya, muka kucilnya masih capek sekali. Bang Ria lapar nggak? Sudah makan tadi? Tapi kalau ada kesempatan, ada kesempatan Gak Allah! Dia pusing karena dia belum makan Tidak, saya sudah makan tadi Lu, mohon Iya Lurus ya? Lurus, iya Lurus ya? Jogja hari ini, guys Kita sekarang lagi otw ke Shanti Tentu ya Belum sakit, ya? Shanti, kita tadi kan hotel Ketern ya, suara dua, suara tiga Astaga, masih. <laughs> Ya kita pengen pelayanan prima lah oh, gua kali. Tamu. Ah, kita kayak asik. Mana dia terpuruk ya? Apa? Nanti kalau kita S ke Kalau kita ke Bali ya wajib kita jalan-jalan juga. Ya. Kalau kita ke Palembang kita ya. wajib juga. Kalau ini ke mana, Kak? Kalau kencetnya jalan okay, kaki ya, Guys. siap. <laughs> oh, siap. siap. Kalau gendetnya jalan kaki, Guys. Kalau jaraknya kan enggak apa, -apa Oh, bagus. Oh, ada istilah jarak dekat. <laughs> kalau kami di sana, kalau dekat itu dua jalan jalan kaki guys. <laughs> itu itu dekat sudah. <laughs> itu dekat. Itu Filipina. Ini dolar Singapura loh. Mama <laughs> ini <itu> cukup baik. <laughs> <laughs> Berarti berapa dolar? Ini? Nah. Ini 2 dolar. Oh, dolar itu berapa kalau di Singapura? Di Singapura Harusnya akan beda sama Amerika Kampar. ya? Oh, beda beda Sampang. banget. Ini Filipina guys. Bukan Mana Filipina? Filipina uang lama di sini. Lima puluh apa? Tertirang seperti uh, ah, itu berapa Nanti, ini, uang, di, lage, Iya dulu iya, kan Abang Guys lagi mau bagi Maksud uang uang Jadi kenangan jawab uang ringgit Malaysia guys aku terima kasih ya untuk uang ringgitnya i baru kan sebaja masih bagus Kak masih bagus ya masih asli ya. Jadi masih asli dong Lori dong instagram. Oh iya instagram. Makasih ya uangnya. Ini bagus tiket pulang. Pasung tiket pulang guys. Eh lho, Pas tiket pulang ke Flores gitu. <coughs> Hanya bisa dipakai di Thailand. Si, Kalau iya. diganti ini ke Jawa Pak. Ke Kalau misalnya kakak jawab Rata ini sesuai di Sejutaan lah. Tapi enggak bisa ditukarnya. Kita baru dapat duit Malaysia satu ringgit. Malaysia. Mana? Ada sing. ada sing. Makasih ya. Oh, ya. makasih ya Bang tiket pulang. Tiket pulang Bagi-bagi bagi bagi soleh. Ringgit. Eh, ringgit. ringgit, ringgit Filipin. Itu saja. Kalau ini apa? Ini Brunei. Darussalam. Apa salah? Oh, sambal sambal yang beda, tapi kursinya beda juga? Iya, beda Sekarang ini adalah 10, sekarang ini 10 detik Ini Rp. 1.000, Rp. 100 yang dulu-dulu kan? Berarti aku kasih tari besok ya? Besok itu pilih-pilih ya? Iya, mata uang Filipina Jadi kita pandangan, kita karena ada projek, kita bukan satu arah saja Ya drivernya dapat tip. karena tuh suka banget koleksi ya ternyata ya. terima oh, kasih ya. antum. iya. kalian masih ya. ada perubahan nih. pada kalau enggak maju aja nanti sih, ini yang. Awas, ya. mana nih. Pempargir? Kiri ya? Karainya ke mana? Oh. Ini ada tempat? Rajin Iya, pasti Sebelum-sepuluh Di mana? Gimana? ribu, guys Serius? Bisa lebih murah Sampai selesai ya? Kita praktek di satu <coexist> langsung disini payung yang sama, guys <c producing HDries> Ayo, cek. Okay, Ayo, aku yang pilih ya Oke, yuk, keluar payung dulu guys bersama kawan, -kawan. Ya, saudara yeee cuma satu aja yay dapat yang warna biru Rp10.000 gak ibu mau oh, coba aja gimana Ayo kalau dipanas iya <laughs> kok gitu ya? deh tapi di perambanan itu bisa sewa payung ya soalnya panas bingung. jasa payung iya ibu, panas. sih? Jasa. jasa aku bu, ya Allah eh, ya Allah, ya Allah. Mas Syahril? Ya, terima kasih ya Loh mereka sewa juga? Panas ya. Oke, okay. satu, satu, dua, dua <tuk> Aku gak tahu yang di dalam nih pakai payung apa gak? Emang bertiga, emang pake payung Ya udah, kalian bertiga aja ya, masih Mas sewa juga masih ini Boleh Baca Eh, baterinya ya. belum besar Biar kalau foto tuh bagus Ini ya, bagus nih ya. Tema biru-biru Halo Hai Ini biru-biru Beli-beli kacamata ini, ini. Rang, Beli, -beli kacamata ini oh, Ider ya. tadi mau beli kacamata terus. Ya, debu Makasih Bu. Loh, Ayo Kak Tari. Kacamata. Oke, maka. itu. Oh, ada itu ada. Oke, makasih ya Mas ya. ya. Makasih. Ya, semuanya hey, jadinya pakai payung. Yes, semuanya udah dapat payung. Bisa kita kemana? mana? Masuk pintu entrance. Oke, kita masuk dulu guys. HP udah pada dibawa. Yuhu. Sampai udah, ada? Udah atau sih saya yang mau bawa obat story ya, dulu pemeriksaan dulu pemeriksaan dulu, pemeriksaan dulu. Saya, saya. Aman banget. Di bawah 37,3. Aman banget. Aman banget. Oh, aman banget. Ini di gimana? Di oh, di sini. Oke. Okay. Aman. Oke. Okay. Sehat, <tuk> sehat, <tuk> sehat. Masih di Thank you. Yeay. Bisa dilihat ya protokol kesehatan. Jangan usah tangan dulu di sini. Oke, okay, oke. Okay. Oke, Pak. Cari, itu om yang saya hilang. Dari mana? Tembak aja dari mana? Pasti dari yang Kita cuci tangan dulu ya Sorry aku tangannya basah Oke okay guys, jadi sebelum kalian masuk setelah pengecekan suhu, Kalian bakal disuruh untuk cuci tangan, tangan Itu airnya bisa disulang gak sih? Coba tangan dulu eh, Aku kesan dulu ya Wow Jess. Ya. Jazz Ada tiketnya juga Jazz Ayo ya, turkait, turkait, turkait Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Eh, itu kayaknya ada yang kepakainya itu deh Tujuh Eh, aku dulu sama dia Oh, enggak, enggak, enggak <laughs> <tiket <tiket Ooh, <-star> tiga, dapat tiket Yeay Kita masuk ke dalam Oke, gak mau foto? Ini uh, sekarang tukernya. tiket foto dulu dong Satu, dua, tiga <tiket> <tiket> <tiket> <tiket waiting> <tiket> <tiket uwagę> Oke, okay, teman-teman uh, Hari ini kita bakal jalan ke Candi Prambanan ya. Di Candi Prambanan, di candi Prambanan itu ketika eh, Sahril ya? berkunjung sebelumnya, Candi Prambanan ya, itu ada beberapa. Kita dulu peta. Bata, apa, guys. Sedangkan mereka tuh belum hafal gini. Jadi mereka tuh harus belajar dulu, guys. Nah, tuh. Ya. Nah, mereka tuh harus tahu cari tahu dulu di Prambanan itu ada tiga candi utamanya, Siwa, Brahma sama Wisnu. Bener banget yang paling tinggi adalah candi Isno. miliknya Wisnu yang berada di tengah. Nanti kita bakal coba untuk mereka punya kendaraannya mereka. Kita bakal. Nyoba kendaraan yang mereka. Coba kita bisa putus sama. Gak bisa dong, Dan gak bisa. Di sana bagian unit pelayanan kesehatan, ya. Jadi kalau misalnya terkena COVID pada saat perjalanan ya, kayak gini di ya, di ya. Di di sana. Oh di sana ya? Iya, kalau kena parangnya ya, informasi wajib wajib <laughs> <di sana> Kesehatan <laughs> Jangan kayak ke gitu lah Kalian gak ketemu? Oh, Lihat apa gambar, gimana-gimana nah. gitu kan? Oke nah, guys, nah, uh, pokoknya kalian harus ikut jalan pintas. pintar Harus jalan yang yang baik, yang benar kayak gitu ya guys ya Kalau mau sukses, ikut jalan yang benar ya nah. Jalan nah, nah. pintar Oke, okay, sukses Jangan protes ikuti. Ini platinung skill. Woi. Iklan nih, iklan nih. Waduh. Waduh. Oke. Okay. Ini dilarang menggunakan drone. Sebenarnya kita nggak boleh gunakan drone karena pada saat itu pernah terjadi pengambilan data dari luar negeri oh. dari oh. Prancis. Mereka gunakan mengambil tri di model dari perambanan maupun berobat. Drone yang mereka lakukan itu drone yang baru, jadi dia nggak terbaca oleh sinyal gitu. Jadinya si TWC ini bekerja sama sama perusahaan dari Jakarta, aku lupa namanya. Jadi mereka tuh pakai alat. Jadi kalau misalnya ada drone yang terbang langsung mereka tembak kayak gitu. Sinyal dari drone itu nggak ada oh. terus drone bisa jatuh. Terus Hal itu yang dilakukan enggak ya? Nggak, Enggak, terdeteksi ya? Iya, drone yang naik itu enggak terdeteksi. Jadi mereka juga cari sama sama Hal itu yang berlaku kan juga di keraton. Jadi di keraton itu nggak boleh sembarangan orang memotret ataupun mengambil gambar mereka ketika keraton sedang lagi apa iya, bersih-bersihnya -bersih -bersih kayak, kayak gitu. Udah ya, yang... ada lagi. Sebenarnya ini banyak hmm. ya, sampai di Klaten maupun sampai di daerah Solo, itu candi-candi semua. Ini candi. candi. Semua. Jadi, candi, Seribu candi. Ya, candu -candu. Ini semua nih, ini ini. Ini oh. oh. oh. oh. oh, oh. candi. Oh, candi. Ramzi, oh, candi. Nah, kita bakal berada di spot foto pertama nah spot foto pertama kita di sini guys walaupun panas memang orang sering foto disini iya bak, banget halo panas ya panas banget nanti kalau malam hujan panas, panas. <tuk> nah, next kita foto dulu guys kita bakal spot foto <tuk> pertama <tuk> oke okay, guys kita sekarang udah di spot foto pertama gimana Christy ketika kamu Uh, melihat Candi Prambanan ini Tidak apa ya sih? Amazing uh, Yang kamu lihat ini adalah sebuah Ini masuk di UNESCO ya yeah. Dalam artinya memang yeah. uh, Masuk dalam oh, Ya oh. harus kita jaga kayak gitu uh -huh. Jadi Prambanan ini ada tiga lapis sebenarnya uh -huh. Ada tiga ring uh -huh. Ring pertama Tadi uh -huh. ring yang bagian luar okay. Jadi disebut ring bagian luar Itu dikelola oleh masyarakat oh, setempat uh. Ring kedua itu yang memulai dari taman dan lain sebagainya Itu dikelola oleh taman wisata candi uh -huh ring yang pertama berada di posisi ke tengah di candi-candi ini dikelola oleh cagar budaya daerah istimewa Mana ya, kan, yang ring. ini mulai dari yang pertama oh, nah pertama. Oh. ya ketika kita udah ini masuk ke sini ya? ya ini kedua jadi mulai dari ini. ketiga adalah luar daripada ini oh, oh. Ya, gitu. jadi kalau misalnya di sini pengelolaan kayak mulai dari kayak gini nih kayak ada atraksi-atraksi ada event-event -even kayak gitu kan sebenarnya kita salah sih Kayak ada event-event -even kayak gitu kan terus kayak ada tadi kayak mobil-mobilan, apa segala macam itu dikelola oleh TWC. TWC pada tahun 2019, aku dengarnya mereka tuh bakal membuat hotel. Mau oh, di itu sini. di Prambanan maupun di ibu kita belum tahu. Tapi konsepnya mereka bakal buat seperti itu untuk memudahkan turis maupun pengunjung-pengunjung dari luar agar mereka bisa mendapatkan fasilitas ya, pelayanan lebih baik. Iyo. Kayak gitu, Prambanan Jazz ini dulu Glenn Freddy pernah nyanyi di daerah sini. Oh, oh, oh, oh my God! Sampai di sini. Kayak siapa? Kalem Scott. Di sini. aja ah, ah, ya. Jadi aku dulu banget storytelling ini, Asin, tapi aku ya, pernah kesini ke wow, akhirnya oh ya. Yes, yeah, finally Om oh, Rio, Oh, enggak, yang kita masih bisa foto di spot terakhir Tempatnya di sini Spot terakhir kita lagi bisa dipotoh, ya. Bisa, kita di sini Iya. Okay, sekarang kita udah masuk ya Di ring satu pertama Yaitu yang dikelola oleh Cagar Budaya Jakarta teman-teman Di khusus daerah sini Ketika kita udah menginjakan kaki di bandung candi Itu udah dikelola oleh Cagar Budaya Jadi, daerah sini dikelola Itu lagi di Renovasi mungkin ya Karena lagi kerusakan-kerusakan Renovasi bukan berarti kita menghilangkan keasliannya ya Tapi kayak kita mau revitalisasi lagi kembali ya, gitu. Kita mau tunggu foto Spot-foto yang kedua Jadi mulai ceritanya Sekarang kita udah berada di titik ya Tengah spotnya untuk, Dulu mereka uh, tinggal nggak sih di sini disini Ayo, sini Jadi tiga ini Nah, itu ibaratnya itu adalah kendaraan Dari para dewa Jadi, ini kendaraan para dewa Dan Kenapa? tempat dewanya itu di depan oh. Kayak gitu Jadi, dewa kalau misalnya ditugaskan gitu kan Atau nggak yeah. mau ke langit Mitosnya ya dan Aku dengarnya kayak gitu Jadi, mereka tuh pergi ke tempat Ininya yeah. <laughs> Kayak gitu Dan kita biasakan untuk jangan terlalu banyak sentuhan ya Aku bacanya karena memang takutnya Takutnya Kan masih Apa? kita berada di ini, covid Wow, nah. oh, this is so amazing Ini yeah, keren banget so Oke, okay, siap ya Satu, dua, tiga wow. Wow. Amazing from Banan Keren banget, keren banget. Keren banget. Keren banget. Oh, Ini ya. cuma dari kayu ya ini. <laughs> dari kayu sih Batu, Pak. Jadi, ini jadi siwa Dua, kan, di dalam tuh ada kayak semacam Patungnya dia uh -huh. Di bawah patungnya dia, itu adanya debu Debu, oh. debu, debu, debu. dari dia ya debunya, kayak gitu lah. Oh, dari pasir, ya. Dari si, hmm. jadi katanya dari debu itu punya disimpan tapi pada aku bilang waktu itu debunya memang masih ada di sini terus dia bilang nggak ada lagi deh debunya udah dipindahin gitu nggak tahu itu ke museum atau kemana kayak gitu dari prins dari prinsip aku sendiri itu sebenarnya udah dipindahin ke tempat yang lain misal di museum luar negeri kayak gitu rata-rata uh -huh kita punya hasil-hasil peninggalan kita tuh udah direplika. Iya, Kaya udah gitu. di. Ini viewnya paling bagus dari sini. Karena uh, dia nyatu ya di sini ada rumput gitu terus misalnya ada. terus panas ya, <tuh> pak okay, ini loh kak ya. tour guide kita. Oke okay guys, kita selanjutnya nih okay, selanjutnya, kayaknya kita nggak harus, harus foto terakhir, ya nanti kita foto di ini terakhir, di di apa, di sesi foto terakhir, paling dua kali tiga kali <tuh> pemotretan dulu iya. kita next slide. Nah kita bakal next ke tempat-tempat selanjutnya. Iya, jadi jadi kita nggak ngeputar habis segala tempat ini, kita cuman sampai foto-foto di sini doang. Lumayan panas. <tuh> Padahal aku dari tadi enggak pakai payung ternyata guys. apa-apa. Untuk kasihkan doang. Jeruk, jeruk. Berarti kita harus ke ini dulu ke pasar Mantingan. Oh, jauh ya? Masa kalau ngelewatin aja ketemu buah gitu. Tadi kita lihat aja. Ketari. Halo. Ini bakal jadi kenangan kita. Apa? Bakal Oke. Bakal jadi Nanti dilihat di, di YouTube-nya ya. Iya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Halo. Thank you. Guru SMP di Malaysia. Oh, SMP. Tapi Cegu. Cegu. Mana Pak Guru? Mana mereka di mana? Kita keluar dulu. Sama Mereka nggak lihat kita nanti lewat sini. Itu apa, Cik Candi Kalir, ya? itu candi. Jadi tuh kayak di situ ada ukiran-ukiran sebenarnya. Namanya relief, relief itu yang menceritakan dari candi-candi itu sendiri. Hmm. Jadi, jadi setiap itu bagus, ada kisahnya gitu bagus. ya. Ada berapa spot-spot untuk aku? Mana? Jadi pas turun sini tuh nanti tuh, sini. Oh semuanya, waduh. Aku takut nanti dia mereka jadi ini lagi, kumbisi kumbisi candi. Iya. Nah, potnya dari candinya. Oh iya. Tapi ada pagar pagar besinya nggak apa apa tuh ya? Jadi sini. Di, di. Ya, di sini. Ini, Kak. Wait. Uh. Waduh. rambut aku darinya warna kuning ya. kita sekarang yeah. udah keluar dari TWC teman-teman. Jadi di sana ada di tangan dulu kalau misalnya kita mau keluar. Nanti di depan juga ada nah nanti kita bakal coba untuk ke spot foto ke berapa ya 5 apa berapa ya di sini dia kita mainnya landscape jadi bisa kelihatan keseluruhan prambanan nantinya di sini wabangbi okay, okay. jadi, jadi kalau mau ke Jogja teman-teman bisa hubungin kak Sahril atau kak Ramzi iya. nomornya nanti tertera di bawah ah, ya teman-teman Instagram Instagram, oh, enggak, Instagram Ramzi Aska lupa. ya jangan lupa energi ya. <laughs> <laughs> makanan yang paling penting Teman-teman, kita udah selesai foto. Gila, makin hitam, guys. <laughs> yeah. yeah, iya akhirnya kelar juga. Dulu tuh di di area sini, itu tuh dulu area sini tuh ada payung-payungnya. Jadi payung-payung oh, yang payung -payung di sini tuh jadi kayak semacam apa ya? Ininya juga sih sebenarnya kayak spot fotonya dia oh, kayak oh, gitu. Jadi foto sendiri terus lurus kayak gini. Ini ada golfnya Ini ada pemromaan golf-nya untuk buat latihan. Tapi ya. udah dilepas ya. ya. Baru. Gimana? Kamu ngelihat rambunya? nang banget ya. Time banget aku waduh, ke waduh, waduh, waduh, waduh. Aku dari SMP tuh udah dengar perambanan tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Waduh. Perambanan itu dikelola oleh TWC, Taman Wisata Candi Taman Wisata yeah. Candi itu mengelola tiga candi terbesar yang ada di Jogja maupun Jawa Tengah Korobudur, Prambanan, sama Candi Ratu Boko Pas Candi Ratu, Ratu Boko? Bo? iya, Candi Ratu Boko itu dia posisinya tidak terlalu jauh dari Prambanan di sini hmm? Candi Ratu Boko itu biasanya dipakai buat orang Sansetan itu tempatnya paling bagus banget kalau san dong kita kesana karena dia punya punya gapuranya itu tuh langsung tepat pada saat matahari itu pengen turun, turun. woooow itu keren banget gitu. Guys, aku mau tutup vlog dong Tutup vlog ya? Tutup vlog Tutup vlog Oke, sekian dari kita, terima kasih Oke, okay, guys, kita udah balik Oh masih sibuk? Udah balik Sekarang ya, kita menuju ya, ke ya, destinasi started, selanjutnya Terima kasih udah menonton vlog kita Jangan lupa like, comment, dan subscribe! Pokoknya cuma kita deh Kayak judulnya gini, misalnya bisa gitu kan. Ini apa, Pasarnya Prambanan, pasar oleh-oleh ya Prambanan. Jadi setiap kita kalau keluar dari Prambanan wajib kita ngelewatin sini. Ini sebagai gaya apa ya namanya ya? oleh Sebagai, sebagai... rutinitas. Ya, Tapi harganya beda jauh sih lurus sama di sini. Nah, belanja jangan tinggal mampir monggo. Hmm. Oh, tah ya Allah. Belanja, belanja. Ah lima ribu dong karena ya. wow guys belanja belanja <tuk> oh. Ini sejauh apa sepanjang apa dia? Jalan ini. lama gak keluar? Sekali lagi kita ada dua. Oke, Ada Ada Kalau